bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali ya di saluran youtube saya candil kode di kesempatan kali ini saya bagiin search kode aplikasi gratis lagi menggunakan php ini bisa dijadiin uh, pembelajaran ya, dan ini gratis, bisa dikembangin sesuai kebutuhan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah dukung channel ini Sampai saat ini buat yang belum boleh dibantu subscribe Agar eh, saya tetap semangat untuk memberikan source code aplikasi gratis ya Nah di kesempatan kali ini ada aplikasi sistem informasi mahasiswa hmm, menggunakan php ya. oke langsung saja kita coba lihat demonya nya hmm, buat kalian yang mau download aplikasi ini silahkan di tonton sampai selesai ya Nah, disini saya menggunakan uh, XMPP versi 7.4. Kita jalankan untuk Apache dan MySQL. Kita uh, upload dulu databasenya ya. Disini uh, kita kasih nama mahasiswa aja. siswa kita impor databasenya. Kita impor ini databasenya ya SQL. Oke okay, kita impor selesai. Ini nama databasenya mahasiswa. Nah di sini kalian setting di bagian config terus db php. Nah ini DB name-nya disamain ya sama nama database ini. Ya. Jadi mahasiswa. Oke. Okay. Kita langsung coba jalankan localhost slash nama folder. Sini, nama foldernya itu eh, informasi mahasiswa ya. Silahkan disalin, lalu tempel di sini. Lalu kita lihat, nah ini tampilan dari eh, login area kita cek usernya admin aja admin admin untuk akses login nah ini dashboardnya seperti ini ya ada data mata kuliah data jadwal kuliah data pengumuman cuma sampai sini ya Nah, ini data mahasiswanya. Setambah mahasiswa. Nah, ini cocok untuk pembelajaran ya. Bisa dikembangin lagi dan <coughs> saya informasikan buat kalian yang eh, download source kode gratisan itu tidak direkomendasiin untuk di jalankan di hosting ya karena aplikasinya masih dalam tahap um, apa ya masih banyak bug uh, masih banyak yang error gitu tapi di sini uh, candil kode siap menerima jasa pembuatan website aplikasi hmm, kalian bisa kunjungi nanti di deskripsi atau di komen ya di video ini Oke mungkin itu saja uh, untuk filenya nanti cek sendirilah di deskripsi video ini ya <tuh> semoga bisa bermanfaat mungkin cukup sekian video kali ini Terima kasih sudah menonton, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.